Sayang lebih indah dari kisah cinta Rasul dan Khadijah, usia tak menjadi masalah untuk Khadijah mencintai Rasulullah. Berdebar-debar hati Khadijah saat pertama ber Dialah Sayyidah Khadijah Cinta pertama sang baginda Ratusan saudagar melamanya Namun tak dihiraukannya harta tak kewibawaannya Tak dapat menyilaukan Pijatlah terpaku padanya dia, Rasulullah Muhammad Sah cinta Rasul dan Khadijah, usia tak menjadi masalah untuk Khadijah mencintai Rasulullah. Berdebar-debar hati Khadijah saat pertama bertemu sang -nabi. Nabi. Nabi membuat, membuat Khadijah, khadijah terpanang Hodija diam-diam jatuh cinta Dialah Saida Hodija Cinta pertama sang baginda. Ratusan saudagar melamarnya Namun tak dihiraukannya Harta-harta Dialah terbantu padanya dia Rasulullah Muhammad Dialah Saidah Khadijah Cinta Pertama sang baginda ratusan saudagar melamarnya namun tadi hiraukan harta tak tak Bawalah hanya dapat menyilaukan hatinya jadilah terpaku padanya